Jangan Lumincon Electric Car, pesaing tercantuk Wuling Mini EV. <Sing> jangan otomobil memperkenalkan teknologi mobil listrik Mini jangan Luminkon di China tanggal 22 April Tahun 2022. Mengutip Carscoops dan Autohome.com.cn, Chang'an Luminkon diperkenalkan sebagai pendatang baru di segmen mobil listrik kecil. Luminkon pasti akan berhadapan langsung dengan Wuling Mini EV, Dongfeng Feng Mini EV, Cherry Kiki Ice Cream dan Baojun Jun Kiwin. Seperti kompetitornya, Lumincon memiliki bodi kecil dengan panjang 3270 mm, lebar 1700 mm, tinggi 1545 mm, dan jarak sumbu roda 1980 mm. Selain ukurannya yang kecil, Lumincon juga memiliki bodi yang tidak kalah cantik dari kompetitornya. Mobil listrik kecil, memiliki lampu depan yang membulat, siluet depan yang tumpul, dan bendungan udara berbentuk senyuman. Wajahnya yang manis cocok dengan atap dan bagian belakangnya yang persegi. Memasuki interior, cangan luminkon menyapa pengemudi dan penumpang dengan kabin warna-warni yang sederhana. Untuk fungsinya, cangan luminkon dilengkapi dengan tampilan digital dan head unit 10,25 inci dengan konektivitas seluler dan bluetooth. Apa spesifikasinya? Luminkon dilengkapi dengan motor listrik berkekuatan 30 kW atau 40,7 tenaga kuda. Cangan Luminkon memiliki dua pilihan baterai saat diluncurkan, 12,92 kW jam dan 17,65 kW jam. Chang'an Luminkon memiliki jangkauan 155 km per baterai dan 210 km menurut standar China Light Vehicle Test Cycle CLTC. Jika itu belum cukup juga, jangan sedang menyiapkan baterai jarak jauh untuk Lumincon dengan kapasitas 27,99 kWh. Menurut CLTC, baterainya yang besar memiliki jangkauan 301 km dengan sekali pengisian daya. By the sunrise and the golden view, walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've.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 so renewed